يا ايها الناس ستكو الذي من وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء الله الذي به الله كان عليكم الله وقولوا قولا Wa yagfir lakum bulubakum Wabidu imam wa rasulah yang ta'ala sallallahu alaihi وكل بذاء طلالا kembali kita seperti biasa bilangkan puji syukur semata kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan nikmatnya dan atas rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian yang masih diberikan nikmat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat di atas keislaman dan diberikan nikmat kesempatan serta kesehatan yang kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masuk dalam pembahasan tentang syahadat yang kedua dari syahadat Islam. Setelah kita mempelajari dan syarat la ilaha illallah maka melangkah kepada pembahasan penjelasan tentang makna syahadat anna muhammadan abdu wa rasulullah. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya Ia Sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam sendiri menyatakan hal tersebut. Di dalam hadis Kau batin tuh setop kerana tahu sahaja itu dan berdoa iman akan bersahaja dengan Allah. Beliau sahaja bersabda dan tutur ini karena terpakat di nasrul. Ia bernama ianya. Ia nama anjibut, fakulu anjibulhi warasulu. kita sahaja yang telah kini melakukan ntarok berlebihan di dalam puji saya sebagaimana orang-orang Masyarakat melakukan itroh perbuatan berlebih lebihan dalam memuji siapa? Isa. Nabi Isa bin Maryam di masa maka Nabi melarang untuk tidak berlebihan di dalam memuji beliau dalam makna lebih lebihkan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk beliau sallallahu Makanya beliau mengikutkan. Di akhirnya beliau mengatakan inna ana abdul Saya ini hanyalah abdul hanyalah seorang apa Faqulu, maka katakanlah wahai kaumku, wahai umat Isra, katakanlah tentang sifatan saya, faqulu abdullahil Rasulullah. Saya ini adalah Abdullah, hamba Allah. Tuman Abdullah, 'abdu hamba Allah. Allah hamba Allah. Dan saya juga Rasulullah. Saya adalah utusannya juga. Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan terulian yang Nabi saya telah diberikan di atas sifat tersebut dan tidak boleh lakukan mengangkat perlukan melebihi apa yang telah dilakukan dalam agama Islam. Dan ini persaksian yang harus kita persaksikan terus-menerus. Iya. Dia merupakan syiar. Dan syiar kalimat kalimat azan. Ketika di kumandangkan azan di antara syiar kalimat ini adalah persaksian syahadat anna -an muhammadan rasulullah. Ya kan? ketika Nabi s.a.w. mendengarkan muazzin mengumandangkan kalimat lain Nabi memberikan kabar wajah wajabat kalau wajib telah pasti wajib bagi siapa? bagi orang yang mempersaksikan lain bagi orang-orang yang memandangkan azan para muazzin ini dan utama orang-orang yang memandangkan azan Nah ditanya, apa yang wajib, apa yang wajib kau hina nih, wajib. Dia wajib masuk surga. Orang-orang yang persesatkan tauhid, dan persesatkan syahadat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dia ke Apakah dia nanti masuk langsung masuk surga, atau kan terlebih dahulu misalnya dia orang yang berdosa, kemudian Allah berkehendak untuk menyiksanya. Jika Allah menghendaki, yang jelas pasti maksudnya ini keutamaan orang-orang yang bersyahadat. Nah, dari dalam pembahasan, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang syarat-syarat darah -syarat, ilah terkadang Nabi sudah selalu menyebutkan menggantikan keutamaan syahadat, la ilah digantikan dengan syahadat Allah, Muhammad dalam Rasulullah semua. Kemudian disebutkan dari syarat-syarat tersebut Kemudian dikatakan dia akan masuk surga Atau dia tidak akan Diancam dengan api neraka. Ini menunjukkan Besarnya Kedudukan Syahadat Allah Muhammad pada Rasulullah Yang digandekan bersama syahadat Allah Allah Coba kita lihat beberapa dari syarat-syarat yang berlaku. Contohnya Ketika Nabi memberikan wasiat kepada Abu Hurairah yang berjumpa dengan Nabi di kebun. Nabi wasiatkan: "Man laki taubaraa hadal haid, yashadu Allah ilahilillah wa annu Muhammad rasulullah. Mustajibnya bilamakuk, talashir berbujanda. Siapa saja yang berjumpa di belakang kebun ini, yang bersaksi kesyahidannya ilahilillah dan Muhammad dar Abu Muhammad rasul dengan yakin." Dengan puruk keyakinan maka berikanlah kabar gembira baginya dengan surga, ya. Dan juga ketika Nabi mengatakan, Ashhadu anla illa Allah wa ilaa Rasulullah, la yang Allah hibmah abdul, biro syakin fihimah ilah bakaal jannah. Nabi mempersesikan dirinya. Saya bersaksi Allah adalah sesama yang berhak disobang. Dan saya adalah putusan Allah Di dalam seorang hamba Menjumpai Allah Dengan dua persaksian ini Tanpa keraguan Tanpa syak, Tanpa ragu-ragu Kecuali orang yang mempersaksikannya Dengan yakin tanpa keraguan Pasti apa? Masuk surga Ini banyak sekali Tentang utama-utama orang-orang yang Mempersaksikan kalimat syahadat Jadi yang dibahas dia bahagian dari hukum islam yang pertama penggantian syahadat Muhammad muhammadah rasulullah dengan syahadat ala tilalatilallah iya kita lihat di kata penulis asyirah al-lazis bin abdillah bebas rahimahullahu ta'ala ma'abayani syahadat ala muhammadah rasulullah sekarang kita masuk penjelasan tentang syahadat Nabi Muhammad Rasulullah wa al kublah dan keharusan dan makna syahadat Muhammad Rasulullah apa maknanya apa keharusan dari kesaksian ini perhatikan ada sini disebutkan dan ada empat hal nanti kita akan tambahkan beberapa perkara yang lain. dan Dari akan ada empat perkara pertama tasdi Fima akhbar, tasbih, membenarkan dunia secara masyarakat. Fima pada apa akhbar yang beliau khabarkan. Ini keharusan dari manusia syahadat anak Muhammad Rasulullah. Maka siapa saja yang bersehari dengan syarat tersebut, dia harus membenarkan apa yang Nabi khabarkan. Mana kedua? Kharusannya mencoba to'abu firman beliau pada apa yang beliau amal perintahkan, menaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajibina menjauhi, meninggalkan apa yang beliau nahar yang beliau larang. Wazir dan beliau peringatkan darinya. Kita wajib ingat segala yang Nabi larang, segala yang Nabi telah peringatkan darinya, wajib kita tinggalkan kita jauhi. Ini mana ketiga? Mana terakhir? Rasul Allah. Wa al-dhairy illa di masyarakat. Dan tidaklah Allah disembah kecuali harus dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mana yang keempat? Bahwasannya, kita menyumbang Allah harus dengan syariat yang tadi oleh Nabi Harus dengan petunjuk contoh dari Nabi Zawal bukan dari selainnya Itu makna syariat dan tanda mohon kepada Rasulullah ini, ini empat perkara Kita akan mengawali yang pertama apa yang pertama tadi Tasbih fima akhbar membenarkan apa yang beliau khabarkan kenapa? ada beberapa alasan kenapa kita wajib membenarkan apa yang beliau khabarkan? satu karena beliau datang dengan membawa kebenaran semangat beliau bawa benar bukan kedustaan, bukan kebohongan yang beliau bawa Could you do that? Allah subhanahu wa ta'ala Yang membenarkan itu sifat Abu Bakar selalu terdepan kalau membenarkan. Kala kaumnya Nabi menustakan, Nabi hanya satu orang membenarkannya. Terdepan adalah Abu Bakar. Kalau susu beberapa orang, -orang ini yang dekat dengan Nabi keluarga-keluarganya, ini pentingan dari Abu Bakar sendiri gelar beliau disematkan kepada beliau. Salamualaikum, Radlawallahu Taalaalikum Abu Bakar. Abdullah bin Usman Namanya Mungkin kita tak kenal namanya Sekarang harus kenal <laughs> Abdullah bin Usman Bin Abi Ufah Uhafah. Abdullah bin Usman Bin Abi Ufah Rada Allah Ta'ala Ini, ini dimaksudkan dalam ayat Wasaf dan Ini sifat pada beliau Membenarkannya Kemudian jika lagi Raya yang membenarkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Kutem ayahnya berbalikah hubungan bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Tak lagi membenarkan risalah Nabi SAW. Iya. Yeah. Jadi kita membenarkan Nabi karena beliau datang membawa kebenaran. Datang membawa perkara yang semata kejujuran. Tidak ada di dalamnya. Nah, hal yang kedua kita membenarkan Nabi karena yang beliau khabarkan semata wahyu yang Allah wahyukan. Ya, semata wah, wahyu yang Allah wahyukan. Dalam surah An-Najm ayat 3 Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in wahyun yuha." Tidaklah Nabi berucap dari hawa nafsu. Namun apa yang beliau ucapkan adalah wahyun yuha, wahyun yang di wahyuka diwahyukan Itu yang beliau khabarkan Bukan dari akal sendiri Bukan dari pemikiran sendiri Dari kantong pribadi sendiri, tidak Tidak mungkin Nabi Berani inovasi sendiri Dalam perkara agama Semata wahyu dari Allah Dan kita semata mengikut Kita juga harus demikian Tidak berani membuat perkara baru Berani mengadakan inovasi Kita juga semata mengikut kepada wah, Wahyu, Al-Quran, sunnah ia. ini dari keharusan membenarkan apa yang beliau khabarkan sekarang apa yang kita benarkan dari pengkhabaran Nabi ada tiga perkara pengkhabaran-pengkhabaran yang Nabi khabarkan ada tiga hal pertama pengkhabaran tentang umat-umat terdahulu tentang kaum-kaum yang terdahulu bagaimana sifat mereka bagaimana pembangkangan, pengingkaran mereka, kedustaan mereka terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian yang kedua, penghabaran tentang yang akan datang. Ini yang akan datang banyak macam. Penghabaran tentang hari kiamat, ya, tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, keluarnya dajjal, turunnya nabi Isa, keluarnya Ya'juj ya Ma'juj dan seterusnya. Itu semua wajib kita benarkan dan yang ketiga pengkhabaran tentang hukum-hukum Allah tentang syariat-syariat ini juga wajib kita benarkan dengan keharusan dari makna syahadat ini makna keharusan yang pertama tasdiq fima akhbar kedua, apa yang kedua ta'atuhu fima amar menta'ati beliau SAW pada apa yang beliau perintahkan ia, apa yang boleh perintahkan kita wajib mentaatinya. Mengapa? Siapa yang jawab? Ayah. Oh Ada yang jawab? Harus bisa jawab Ikhwan. Kenapa wajib mentaati apa yang boleh perintahkan? Karena itu perintah dari Allah. Asan. Wahyu dari Allah. Perintah untuk mentaati perintah Rasul. Itu perintah Allah. Sebagaimana perintah untuk mentaati perintah, pemerintah, penguasa, itu perintah Allah juga. Sebagaimana kita mentaati Allah dalam perintah sholat, taati Allah dalam perintah puasa, zakat, haji, juga kita wajib mentaati Allah dalam perintah-perintah yang lain. Untuk mentaati Rasul, untuk mentaati penguasa, pemerintah. Dalilnya apa? Ha? Nah, ya ayuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum Wahai hiya orang, orang beriman taatilah Allah pertama dan taatilah rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulul amr ada dua makna, ulama dan umara di antara kalian. Taati. Ini perintah, Salam memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Di antara di adalah perintah kepada rasul maka wajib kalau kita benar jujur ingin mentaati Allah maka kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam suatu ayat bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu juga ketaatan kepada Allah. Atau kita katakan sama dengan ketaatan kepada Allah. Iya. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah dalam surah Nisa ayat 80. Allah berfirman وَمَنْ يُرْتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَتَوْا اللَّهَ <سيارة> Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh juga artinya dia telah telah apa? أَتَوْا اللَّهَ Dia telah taat kepada Allah Makna dari pemahaman kebalikan dari ayat ini Apa? Kebalikan pemahaman dari ayat ini Artinya, barang siapa yang tidak mentaati Rasul artinya tidak mentaati, tidak mentaati Allah Kan begitu dok? ya kan ya, seperti hukum matematika taat kepada rasul sama dengan taat kepada Allah kalau tidak ya tidak sisa garis silang di sama dengannya kan begitu ya kan 6 nah. Taib okay. jadi ini keharusan untuk mentaati Rasul SAW karena itu keharusan dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Menjauhi, meninggalkan apa yang beliau telah larang dan peringatkan darinya. Ini juga bagian dari ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan perkara tersebut untuk meninggalkan apa yang beliau larang. Allah yang suruh kita Sebagaimana Allah menyuruh kita untuk taat kepada Nabi, Allah juga menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang Nabi larang. Ya kan? Apa-apa yang Nabi larang dari perkara-perkara kesyirikan, riba, bid'ah, maksiat tinggalkan. Karena Nabi telah larang darinya. Ya kan? Perbuatan kezaliman kepada penguasa, menentang penguasa, tidak berbaikat kepada penguasa yang sah, itu juga adalah ketaatan. Sebenarnya anda harus taat kepada Nabi. Tatkala anda mentaati beliau dalam praktek sholat, praktek wudhu, anda juga harus taat kepada Nabi dalam perintah Nabi untuk tunduk taat kepada penguasa. Uusikum bintakwa Kata Nabi, saya perintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengarkan tunduk taat kepada penguasa. Sebagian manusia ada yang mentaati Nabi pada perkara-perkara syariat pada perkara-perkara yang dilihat padanya ada kemungkaran kedaliman pada penguasa dan tunduk dan taat kepada petunjuk Nabi SAW demo-demoan demonstrasi memberontak revolusi dan semisalnya itu semua adalah bentuk keluar dari ketaatan kepada Rasul SAW walaupun mereka terdepan dalam contoh-contoh sunnah yang lain 6 nah, maka kita harus universal global di dalam mengamalkan apa yang datang dari nabi bukan mengambil sebagian amalkan sebagian tidak amalkan seluruhnya <tuh> ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffa orang-orang beriman masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan jangan ambil sebagian tolak sebagian yang sesuai dengan organisasi oh ini diambil yang tidak sesuai organisasi ah ini dibuang jauh-jauh itu pemikiran siapa itu pemahaman kamu, bukan pemahaman agama Islam yang murni 6 jadi kita harus meninggalkan apa yang Nabi telah larang darinya apa yang Nabi telah peringatkan darinya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan kewajiban taat pada apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang itu Allah gabungkan dalam satu dalil tergabung dalam satu dalil apa dulunya? ada yang ingat ada yang tahu pernah kita khotbahkan jumat di sini dalam surah al-hasyr ayat 7 wa ma atakumur rasulu lanjut fathuhu lanjutannya asan wa mana anhu fantahu rajin baca buku karena beliau masya allah banyak bukunya Ya, wama atakumur rasul fakhudhu. Makanya antum rajarnya beli buku. Ya. <laughs> wama atakumur rasul, apa yang nabi bawa kepada kalian dari petunjuk? Fakhudhu, ambil dia. Itu bentuk ketaatan. Ada petunjuk dari nabi, ambil sebagai petunjuk. Solu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Khudhu anni manasikakum, ambil dari saya manasik haji kalian. Itu semua kita wajib mengambil apa yang Nabi telah contohkan yang telah Nabi bawa rasul ambil sebagai petunjuk. Lanjutan ayat dan apa yang nahakum Nabi telah larang kalian darinya fantahu maka tinggalkan itu Allah yang bilang ya Allah suruh kita ini perintah. Sekaligus, larangan tergabung dalam satu dalil. Ini harus antum hafal. Ayat seperti ini. Ini dalil-dalilnya ahlus sunnah wal jamaah. ya, Yang banyak disepelekan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah. Enam. Yang banyak berkeluar-keluar di Youtube. Mengajak-ngajak ahlus sunnah dengan wahabi. Teroris, radikal. Itu ahlus sunnah, itu salafi. Radikal, wahabi. Kelompok yang mengkafirkan. Mudah mengkafirkan. Siapa bilang? Itu tuduhan tuduhan. Iya. Ibaratnya kita anggap saja seperti apa anjing menggonggong kafilah berlalu. Al-kilabu tanbah. Iya, anjing menggonggong. Wal kafilah tamur dan kafilah tamur berlalu saja. nggak usah hiraukan. Nam, Kita berjalan, alhamdulillah telah jelas apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi sahabat at tabi'in semua telah terang Nabi Muhammad SAW mengatakan laqadaja akum mislu bayubah layliha kanehariha sungguh saya telah tinggal untuk kalian seperti sesuatu yang sangat terang bayubah yang sangat jelas putih saking jelasnya agama petunjuk Nabi layliha hariha malamnya itu sama dengan siangnya sudah terang sudah jelas nada nah, yang sama-sama dalam agama Islam cuma sebagian orang dari pemikiran-pemikiran itu membuat rancu agama. Membuat semakin bingung umat. Iya. Dan membuat sebagian tokoh-tokoh iya, itu apa? Terjatuh pada penyimpangan. Karena apa? Melenceng dari jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu padahal sudah sangat jelas terangnya. Makanya Nabi bilang, la wa anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari jalanku. Yang sudah terang dan jelas kecuali pasti apa? Halik pasti ya binasa dia pasti dia celaka. Ya itu karena dia menyimpan dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam. Tayaib. Kemudian yang keempat, Waala yubada walhu illa bimasyarak dan tidaklah Nabi atau tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala disembah kecuali dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban menjadikan beliau sebagai dalil Dalam menghukumi benar-tidaknya amalan seseorang Dalam menghukumi benar-tidaknya amalan seseorang Ada dua hukum yang harus kita Jadikan sebagai ukuran barometer penilaian Benar-tidaknya suatu amalan Dua perkara Yang pertama Secara wahir dan yang kedua, secara batin, secara bahir yang terlihat, bahirnya terlihat sesuai petunjuk Nabi. Secara batin, batinnya harus betul-betul ikhlas semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ukuran amalan benar. Bahirnya sesuai petunjuk Nabi, batinnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikenal dengan apa? Syarat diterimanya amal ibadah ikhlas dan mutabah, ah. zahir batin, zahir, sesuai petunjuk Nabi, batin ikhlas karena Allah. enam jelas ini itu dengan ketentuan yang telah digariskan, yang telah didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek ibadah dan juga dalam perkara akidah, akidah juga keyakinan juga harus mengambil dari contoh yang telah dibawa Nabi. Makanya datang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Aamantu bima jaa anillah ala muradillah." Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa Allah inginkan. "Wa aamantu birasulillah wa bima jaa alrasulillah ala muradi rasulillah." Kata Imam Syafi selanjutnya, dan saya beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi kita SAW. Dan kepada apa yang Nabi bawa dari petunjuk, dari sunnah. Kita wajib imani. Dan juga caranya mengimani petunjuk Nabi dengan cara apa yang sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dari sini masuk perkara akidah. Perkara keyakinan. Apa yang Nabi yakini tentang Allah itu juga harus kita yakini. Iya, jangan mendatangkan akidah-akidah yang menyimpan dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari empat perkara yang pertama disebutkan oleh Syekh Bin Basrahimahullah taala. Dan kita bisa tambahkan beberapa perkara yang lainnya yang juga disebutkan ulama yang lainnya tentang keharusan <tuh> dari persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan Rasulnya, yaitu yang kelima. Tambahan yang kelima bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Itu juga bahagian dari keharusan mana syahadat. Maksudnya Nabi adalah nabi yang terakhir. La nabiya ba'dah tiada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam nam. Dan telah disebutkan dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma Muhammadun aba ahadi min walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapa dari salah seorang kalian. Tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah dan khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi itu Allah yang firmankan khotam an-nabiyyin penutupnya para nabi kalau nabi sudah ditutup otomatis derajat kerasulan juga tertutup kenapa? Nah, kenapa? kalau nabi sudah tertutup jalurnya, tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad, otomatis juga rasul sudah tertutup siapa yang jawab? simple saja karena, karena sebelum Rasul, diangkat dulu jadi Nabi. Sebelum diangkat sebagai Rasul, pertama dulu sebagai Nabi. Termasuk Nabi kita, Muhammad SAW. Sebelum diangkat sebagai Rasul, diangkat dulu sebagai Nabi. Dengan turunnya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah yang pertama, Iqra. Kemudian diangkat sebagai Rasul setelah turun, Ya yuhal mudassir, kum faandir, Wahai yang berselimut, bangun dan berikanlah Anggir berikanlah peringatan Kum fa Anggir bangun dan berikanlah peringatan disitu awal kali beliau disuruh untuk berdakwah itulah tugas sebagai Rasul awalnya sebagai Nabi terima Wahyu baru kemudian sebagai Rasul ya kan jadi derajat nubuwa perhatikan ini kaedah derajat nubuwa derajat kenabian mukaddamun ala daraja al-rusul derajat nubuwa lebih dahulu daripada derajat kerja apa Kerasulan jadi, kalau Nabi dikatakan, "Hotaman Nabi'in, penutup para Nabi otomatis, penutup para rasul, karena tidak ada lagi Nabi saya sudah tutup, otomatis rasul juga sudah ditutup." Ya kan? Makanya, kapan ada yang mengaku sebagai Nabi, maka dia telah membatalkan ha? syahadatnya. Iya, siapa saja Isa, Bugis. Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi pendiri tokoh Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Itu nama lengkapnya, Mirza Gulam Ahmad. Jadilah kelompok Ahmadiyah. Menganggap Mirza Gulam Ahmad adalah nabi selalu Nabi Muhammad, maka seluruh orang-orang yang mengangkatnya sebagai nabi, apa batal Islamnya? Batal Islamnya, kenapa? kenapa batal Islamnya Ayo karena mendustakan ayat Al-Qur'an tadi dalam surah al-zab yang jelas Allah katakan khutam nabiyin nabi itu penutup para nabi Allah yang bilang kapan ada mengatakan masih ada nabi berarti belum tertutup kalau belum tertutup berarti Anda mendustakan Al-Qur'an yang mengatakan Allah telah menutupnya dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. ada Nabi, Nabi Muhammad, berarti anda telah mendustakan Allah yang telah firmankan hal itu. Berarti dia telah kafir al Qur'an, mengkufir al Qur'an. Itu artinya keluar dari Islam. Ya, makanya Ahmadieh ini terlarang, organis terlarang di Arab Saudi, di Kuwait, di Yaman. Ya, mereka mengkucing-kucingan. Mereka bergerak di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Karena mereka tahu kesadaran diri mereka itu sebenarnya tahu mereka ini salah, karena apa? Telah melanggar syahadat Anda Muhammad al Rasulullah persesakan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul mereka telah dustakan Taib Isa Bugis bukan orang Bugis ya tapi katanya namanya Isa Bugis Nah ini juga mengaku sebagai Nabi di era 90 an Allahu mustaan Taib di Indonesia di Indonesia ada. Allah musta'an. Kemudian yang keenam. Dari makna keharusan syahadat Anna Muhammad Rasulullah. bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan seluruh risalah dengan sempurna. Tidak ada yang tersisa. Sempurna. Tidak ada penambahan. Dan tidak ada pengurangan. Ini juga harus kita yakini. Dari mana syahadat anda Muhammad Rasulullah. Nabi s.a. Rasul pembawa risalah. Nabi sampaikan risalah Allah. Itulah tugas Rasul. Dan apa yang Nabi sampaikan. Telah sempurna. Tidak ada tambahan. Tidak ada pengurangan. Sempurna. Kalau Allah sampaikan A, A. Allah bilang B, B. Allah turunkan wahyu dari A sampai alif. Sampai sampai ya A sampai Z juga demikian Nabi sampaikan alif sampai ya a sampai z enggak ada yang Nabi tambahkan. Kalau Allah turunkan Al-Qur'an 30 juz, juga Nabi sampaikan 30 juz. Nah seperti Syiah yang bilang masih ada juz Fatimah. Surah juz-juz Fatimah. Masih ada 10 juz tersisa. Al-Qur'an mereka berapa juz orang Syiah? ah al qurannya orang Syiah berapa juz? 40 juz itu orang Syiah. Ini menentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak membenarkan risalah Nabi. Kalau kalau Nabi bilang dia sudah menyampaikan risalah dengan sempurna, berarti Anda menganggap Nabi telah kurang dalam menyampaikan risalah, masih ada 10 juz tersisa. Enggak mungkin. Itu suatu perkara tidak mungkin. Allah tegaskan, "Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul, baligh ma ilaik" Fa'ilam ta'f'al, fa ma balugh tari salata. Wahai Rasul, Nabi kita ditugur, dipanggil. Wahai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, balugh, sampaikan. Ma'unsil ilaiq, apa diturunkan kepada kamu? Sampaikan seluruhnya. Fa'ilam ta'f'al, kalau kamu tidak lakukan, fa ma balugh tari Maka kamu belum menyampaikan risalah Allah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam di waktu Haji al-Wada, Nabi bertanya kepada para sahabat. Semua yang hadir menyaksikan haji bersama Nabi. Haji perpisahan. Nabi bertanya kepada semua yang hadir. Hal balogtu. Apakah saya telah menyampaikan semua risalah ini? Hal balogtu. Saya telah sampaikan risalah dari Allah untuk kalian. Wahyu umatku. Kata semua para sahabat yang hadir. Bala ya Rasulullah. Benar. Engkau telah menyampaikan wahai Nabi. Maka Nabi mengangkat telunjuknya ke atas langit. Allahumma shadd, kemudian mengacungkan perjuangan kepada manusia di depannya. Artinya, pertama ke langit, isyarat Allah di atas. Ya Allah, persaksikanlah. Allahumma shadd, Allahumma shadd, tiga kali. Ya Allah, persaksikanlah. Saya telah menyampaikan. Ini nabi minta hujah. Jangan sampai nabi ditanya dari kiamat, Ada ah, yang kamu udah sampaikan. Ini sudah ada saksinya. Sahabat-sahabatku, umatku telah bersaksi. Saya telah menyampaikan. Nggak ada yang kurang. dari ada tambah-tambahan. Yang anehnya, sebagian kelompok menambah-nambah masih kurang, masih ada ajaran harus kita amalkan. Nabi tidak pernah amalkan, ya, kita aja, kita amalkan karena apa? Bagus dianggap masyarakat, tradisi nenek moyang. Allah mustaan itu keluar dari persaksian mana syahadat Anna Muhammad Rasulullah. Ini harus kita pahami benar, makna mana seperti ini. Jangan sampai kita keluar dari makna yang benar dari persaksian kita. Percuma kalau kita bersaksi sementara makna yang tidak, tidak, tidak tepat. Ya wallahu almusta'an. Kita cukupkan subhanak alhamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.